Yo, apa? Up, Buat up, up? selamat datang lagi. Welcome back kembali lagi di channel gua ya kawan-kawan semuanya. Dan pada hari ini gua bakal mainin game Risk of Rain dua ya. Bahkan gua bakal belum main game yang pertamanya. Gua langsung main yang keduanya. Kebiasaan. <laughs> oke, okay, jadi uh, ini dia ya. Game apa ini? <laughs> Gak tahu ya. Pokoknya ini gamenya kayak kebulan gitu ya. Jadi oke, okay, langsung saja. Katanya tekan spasi untuk skip tuh skip udah oke okay. oke okay, sudah ini dia risk of rain hujan rain ya kok kayak gini ya title titel kayak gini oke okay, langsung aja lah main oke okay, ini dia oke okay. gamenya ini gua bakal ada di bulan atau gimana ya survivor overview skill load out hmm, kayaknya yang ini aja ya soalnya standar inilah karakter select karakternya bisa milih kah ini apa sih? Bisa milih kah? Gak? gak ada, gak ada milih, cuy. Yo, ini karakternya ini nih, cuman ini doang ya. Oke, okay, karakter sel ini Dah, itu aja deh. Oke, okay, ini dia. Gua uh, kedepannya bakal main game-game kayak gini ya, random ya. Oke, okay, dan juga mungkin bakal masih ada gta, -GTA nya GTA 5 mungkin. Oke, okay, langsung digas Ini kok pakai underscore semua kayak gini ya? us, di mana nih, woi, beneran di bulan kayak gini nih, nggak dong, di bulan nggak ada tanaman kayak gini cuy ini gua nggak tahu, ini ada gimana, wah gua nggak mulai loh ya, apa nih hantu api, Astaga ada hantu api bos, aimku sampah, aimku sampah, woi mati kau. ini apa sih yang ungu ini ya? kadal? Nggak, nggak tahu. eh dekat kali. santai. main. main jangan dong. eh tolong. tolong. eh. eh kok kayak gini? kok kayak alien shooter game nya. alien shooter itu kalian tau nggak? game alien shooter. game nya pasti. ai. gilang pris gua. ada dong. skillnya ngapris? kayak gimana tuh? ajarin dong. Ajarin kakak nih <laughs> Mana Wush Bisa nembak jarak jauh, jauh kayak gini loh Ini mulut api Kayaknya nggak ada habis-habisnya nih ya Kita coba aja dulu Sepertinya nggak ada habisnya boy Atau ini nambah XP lumayan juga Eh kok kiri kanan kayak gitu Tuh kan kayaknya nggak ada habis Oh senjata gue kiri kanan ya Oke okay, nice Oh ada M2 M1 gimana gimana? oh sebepepepep, gua kira ngesprint dari lari ternyata, up, up, oke okay, ada menitnya juga tekan shift, tekan M1 M2 itu gimana bos? Maksud gua, oh ya klik kanan, klik kiri ya, oke okay, kita kontrol untuk apa? oh kontrol lari, kontrol ternyata buat lari cepat, oke okay. sebaiknya gua uh, menjauh dulu dari kapal gua, kayaknya tidak sehat di situ ya tumbuh terus kayaknya gue harus memang lari eh dapat buku tuh apa nggak tahu Baru Dapet dapat duit oh ini gamenya kayaknya explore game explore tuh udah darah nambah sendiri nih oh iya darah nambah sendiri tuh ya di pojok kiri bawah kalian bisa lihat sendiri tekan shift tadi ngedash oke okay, dash ya namanya itu gue nyebutnya dash Nggak salah, oke lanjut aja. Ini kayak gue, kayak ada di sebuah planet gitu, planet apa nggak tahu juga. Apa ini telur? Gak woi, gue, gue, gue, gue, gue, gue, gue, gue, gue, gue, gue, gue, gue, gue, gue, gue, Wih. gue, gue, sepertinya pedas sekali. gue, kalau kena Ah, Mana mana mana suaranya doang ada Hmm, suaranya doang ada bahaya cuy kalau suaranya doang apa nih telur apa nih sini masakah telur dadar boy woi isi naga duls. bukan ya bukan telur dadar gue kira telur biasanya letak-letaknya kayak itu tuh telur apalagi nih gak usah lah astaga headshot 15 doang 30 low manyun us Oh dia ngeker doang, merah itu dulu. Astaga, tiga orang dong, bos, ampun bos. Oh mungkin gua kalau terlalu eh hey, jatuh dong. Eh nggak ada yang namanya jatuh pak di sini? Nggak oh, ada ya, nggak ada nggak ada nggak ada yang namanya jatuh di sini. Itu di bawahnya ada lagi bawah. Astaga, ini lagi mulut api. Bentar, ini gamenya kayak gimana sih? Oh, emang game bertahan hidup ya? Soalnya tadi... ...Super gitu loh. Asli dah. Gua dari youtuber yang nggak tahu main game apa gitu loh. Serandom-random mungkin gua pun terkejut gitu loh. Gitu ya, ciri khas gua ada tuh. Gak tau gamenya apa, install main. <laughs> install record. Astaga. Oke, okay, nggak sempet ya kayaknya hey, nih dia cuman uh, kayak gini doang ya survive dari segala jenis makhluk yang ada di sini sih menurut gua Aduh bayar banget nih matanya nih loh kok okay, superman kekuatan antum jangan bilang ini kekuatan dari oh, bukan ya, ini robot tolong Memang kayak gini robot kan bisa di-custom kayak gimana aja kekuatannya bukannya keturunan uh, superman juga gitu loh Tuh, kan nambah terus musuhnya. Jadi gimana, Bos? Gua jatuh pun, oh sakit jatuh cuy. Apa sih balun? Sok-sok kuat gitu lo maksudku. Mana sih? Apa nih? Sini juga ada yang bisa diambil. Oke, okay. ada dapat duit juga. Lumayan bisa diambil. Eh, kok kayak kura-kura kayak gitu ya? Itu apa nih? Bisa teleport kah di sini? Bisa teleport kah? Eh 0%. Apa nih? Eh. Apa nih bos? Kush. Ada kumbang skala kumbang. Astaga, gua kira teleport buat selamat dari sini. Ternyata ngebangunin bos. Ngebangunin bosnya boy, tujuh doang lagi sehit. Astaga, ampun. Salah boy. Kayaknya salah tempat ngebangunin bosnya gua, Astaga tuh 48 doang, klik kanan gua, Astaga itu juga tiga detik ya, gila gila gila gila gila gila, eh queen body, Astaga battle queen, Battle sama ratunya, ratu ternyata itu, eh jangan jangan main Koyokan lah bos, aduh play. ini bilang bos. Eh darah gua bos Wah darahku Darahku Darahku 50 lagi healing Untung ada menara ini nih buat melindungi gua Gila banyak banget itu Itu nunggu Apa tuh 77% sudah Apa nih Kiamatka. Astaga lari surah Astaga Mati guys Mati Ini gimana apa sih Oke okay guys mungkin sekian dulu video pada hari ini tentang Risk of Rain 2 ya Ini gamenya mungkin kayak gini ya Jadi itu tadi uh, episode pertama gue cobain tadi Survivor ya Gue coba lagi nanti uh, load out sama yang kirinya tadi apa nggak tahu gue ya Jadi nanti gue coba lo apakah menarik untuk dilanjutin ke episode 2 Oke okay, nanti saja gue pikirin Sampai jumpa di video selanjutnya Kalau kalian punya uh, saran game lain ya, langsung aja tulis di komen thank you semuanya, salam kiman